keada masa dapat diputarkan kembali aku akan pastikan aku tidak akan salah dalam membuat pilihanku Helo, Aini Istri aku merupakan salah satu kesilapan aku dalam membuat pilihan 10 tahun perkahwinan yang tiada makna Abang okey? Aku tak tahu bagaimana aku nak melakukan bicarakan aku. Tapi aku ingin luahkan juga apa yang terperangkap dalam benak fikiran aku ini. Saya... Saya nak kita bercerai. Kenapa? Diam aku Membuatkan hati isteri lebih hancur Lebih dahsyat daripada aku lantangnya bersuara menyatakan hasrat untuk ceraikannya Apa yang harus aku katakan pada diri dia Aku dah mencintai dengan rakan sekejap aku si Aini, Selama dua tahun Macam tu pasal ceriakan awak rumah kereta 30% saham di syarikat saya akan jadi punya awak sudah aku jangka apa yang aku bakal lihat sekarang ni aku bersimpati dengan isteri aku tapi aku tak akan ubah dengan ketetapan aku Tangisan dia sebenarnya buat aku sedikit lega Idea untuk menceraikan dia yang aku obseskan selama seminggu lalu Seperti semakin jelas sekarang Malam tu, aku pulang lewat ke rumah Menghabiskan masa aku bertemu janji dengan Aini Isteri aku seperti menduli sesuatu Tapi aku buat keputusan untuk abaikan dia dan terus ke kamar tidur Pada keesokan paginya, isteri aku membuat permintaan terakhirnya sebelum kami bercerai. Dalam tempoh sebulan ini, saya nak kita hidup, kerja macam biasa. Anak kita Aisyah ada periksaan bulan ini. Saya tak nak emosi dia terganggu. Lepas tu, saya nak setiap malam out tidurkan Aisyah sebab saya tak nak dia syak apa-apa. Okey, boleh. Yang kedua... Siapa yang dia buat Kita takkan dapat ubah hakikat dia Akan diserahkan Dan kita akan disatukan Dan yang kedua, saya nak awak dukung saya ke bilik tidur setiap hari selama 30 hari ini Sama macam masa mula-mula kita baru kahwin dulu Ayo, aja udah tahu Mama. Awas, tolong jangan begitu, Aisyah, apa sah penjelinya? Dari demi hari Aku ulang pelakon yang sama pada anakku Dan juga pada isteri Kadang-kadang aku tertanya pada diriku apa je yang aku dah buat untuk bahagikan wanita yang sedang ada dalam pangkuan aku ni. Inilah wanita yang menghabiskan masa 10 tahun hidupnya bersama-sama aku menggunakan kami seorang cahaya mata yang indah. Pada hari ke-20, aku dapat rasakan keintiman antara diriku dan isriku kembali. Pegangan lembut isriku di leherku. Mengiatkan pada hari pertama perkahwinan kami. Hari ini merupakan hari terakhir aku untuk menunaikan pembentangan isteri ku. Ayah, ya, Sekarang masuk untuk dukung Mama. Kali ini rasanya berbeza. Setiap langkahku ke kamar tidur itu membuatkan aku rasa sedih dan beria kaki aku untuk mengorak langkah. Hari ini merupakan hari terakhir kita bersama. Saya minta maaf atas segala salah silap saya terhadap abang dan saya doakan abang bahagia dengan pasangan pilihan hati abang. Dah kapan ni, akan saya ingat Selalu Dari ini sampai bila-bila Abang tak berapa Aku tak bagi sepenuh kasih sayang Abang tak Dari kamu yang berdua kembali Ada satu Ah. Saya nak minta maaf sebab Sebab saya dah buat keputusan untuk tak ceraihkan isteri saya Saya sedar sejak 30 hari ni Dari hari pertama saya dokong dia ke rumah sejak perkahwinan kami Saya patut lakukan benda tu sampai ke ujung hayat saya dengan pilihan aku Nantiku kau kenggang Maafkan saya atas permintaan yang agak menjengkelkan awak Saya lakukan ini hanya kerana saya fikirkan anak kita Saya nak dia nampak awak sebagai seorang bapa yang penyayang Dan cinta cintakan ibunya Sehinggalah ke akhir ayat saya Sudah hampir berbulan-bulan saya melawan kanser Berat badan saya berkurang secara mendadak Tiada pakaian yang sedia ada Sesuai untuk saya lagi Even baju yang pengantian kita pun Pada waktu itu Saya sedar Saya takkan hidup lama Saya takkan menghalang hasrat awak Untuk mengahwini wanita yang awak cintai itu Cukuplah sekadar awak merealisasikan Permintaan terakhir saya Dapat mengenang kembali Detik-detik awal perkahwinan kita Sudah cukup buat saya bahagia Dan pergi dengan tenang Pergi, di sini. Aku sungguh menyesal atas pilihan bodohku. Sekiranya masih dapat diputar kembali, aku akan pastikan aku tidak akan salah dalam membuat pilihanku.